Oke, okay, di sini guys, sudah lama saya tidak menonton video dari Bang Re di channel barunya, yaitu Ray X. Nah, di sini ada salah satu video, guys. Jom kita tengok bersama ya. Saya tidak mau menyebutkan judulnya ini karena sangat-sangat gimana gitu. Ini rahasia, ya, guys. Langsung saja kita play videonya. Let's go! Ini ini dapat izin langsung dari Miss Lonjong, guys. Waduh, Apa lagi boleh enggak? Hahaha, hey, hey. boleh, boleh. boleh. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, okay guys, oke, okay, ini di mana guys. ya? Berarti ya, sudah, so, nggak ada barang ya? Oke, okay. kita lanjut. Uh, masih ada esnya nih. Oh, ini kayaknya di Kelantan, masih ya? Ayo, lama banget ini anak. Oke, okay. matiin semua dulu. Swiss. Switch. Switch, switch, switch, switch, switch, switch. Antangin Fikri ini lupa ini nanti. Switch itu tasnya ada di depan. Oke. Oh, ini masih di sini semua ini. Ah, oh, masih nge ya, oke. Okay. <tik> oke. <Okay. tik> Siap, nih Bang, kemas-kemas. Oh, kemas. Di tempat Bang Akil kayaknya apa gimana ya, guys? <tik> saya enggak ngerti juga ini saya. Ini di mana ya? Saya paham Oke, ini tempatnya udah, Bang udah, Akil kayaknya. Makan di sinilah Bang Oh, iya, yeah. <tuk> barang lo masih banyak, sih. Oh, benar -bener, bener masih masih di itu. Oh, Cukup ya, pun. Apa Rabineh nih? Cerai, <tuk> apa rapi, <kabinnya? tuk> Ambil, ambil, gak, gak apa-apa. <tuk> eh, <tuk> gak apa-apa, lo. -apa. <tuk> eh, <tuk> gak apa-apa, <tuk> <gak> <tuk> lo. <tuk> satu pisan juta tapi lu <tuk> berkam, ini. Berkam, ini. <tuk> ini.. ini dapat izin langsung dari miss lonjong guys kawin okay. lagi boleh nggak? boleh boleh Weh, boleh syaratnya tebel satu, satu bulannya ngirim ke Indonesia 1 juta co <tuk tuk> berarti aku <tuk> 1 10 dan... wajah <tuk> <laughs> Aduh, oke mobilnya ya. Oke, kita test dulu. Oke. Okay. Ini mobil mobil apa ya guys ya? Oh dia boleh boleh ini, guys. Coba kita lihat ini mobilnya mobil apa sih? Oh biara ayam juga ada kalkun di sini. Ayamnya bang Akil, bunyi. Oke. Okay. Ada dua guys. Ya tumpah mah, minumnya semua, tumpah. Ya. Nah ini keretanya, ini yang kita bawa. Terima kasih abang yang sudah membagikan kereta ini ya. Oke. Okay. Oh krimis, dibagi guys, guys di keretanya. Itu ICT. Dikasih Datang pinjam itu. berarti ya. Oke. Okay. Lanjut ya. Oke okay, oke. Okay. Nah, Proton ini punya Bang Akil, kayaknya ya. Ini stream, kayaknya ya, gak ngerti juga ya. Eh, guys. bukan nih, ini Toyota, kok Bukan kaleng-kaleng, guys. Bukan kaleng-kaleng, naik, ga naik. Gitu baunya. Huh, oh. hahaha. <laughs> lagi satu kali. <laughs> gak usah pakai sepatu, loh. Eh, barunya gak usah pakai sepatu, cuy. Gak usah Ya memang gua kok doang Baunya itu enggak kuat kita dalam mobil. Oke. Okay. Ini aja pakai sandal segala lu? Juga enggak nyanyi apa-apa Ini ini ini. Ah, pakai sepatu aja itu. Eh, dilipet aja. Seru ya. Kebersamaan mereka. Iya benar, dilipet aja ngapain. Kan duduknya cuma di tengah sama depan. Di sini lo cancok. Ini untuk makan nih aku ambilin tas ini. Iya. oke. ya. Oke. my teen. My teen. My teen oke okay. seronok lah guys, senang berarti ini bangre otw ya otw ke kelantan kayaknya ini jatuh ngawur woi oke okay. ini ada banyak koper guys, ada koper Eddy, pas, oh selalu ngono ya. Oke, aku taruh di sini, sini. Ncangin, Nanti masuk angin. Iki mau ini niki, iki <mohon> itiki. <mohon> Kandang nih, taruh sembarangan ya. <mohon> Jadi ikut-ikut bahasa Jawa gitu kan Iti iki Masya Allah Abang akil, bang akil Bisa kan? Ya Bismillah Dikit banget bawaannya ya Udah ngapain dibuka lagi Bismillah Bismillah Nah Lah aturan caranya 110. Oh, oh, 110. Ayo pamit, uh, tapi semua harus gitu. e, ayo, pamit ayo Ayo. Berarti kelajuan memang takut ya Bang Edi ini ya. Oke. Okay. Bang tadi ber, apa? Keluar suara itu. Ayamnya. Oh, cantik kereta ini. <laughs> Di depan lo. Toyota ya. Nah, coba komen guys saya kurang tahu ya model-model kereta <tuk> itu. Uh, tunggu tunggu kami kami akan mengarah ke tempat-tempat anda dan misalnya kalau untuk punya ke kami di sana dan, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ngapain Vic? <Fik? tuk> <tuk> ini satu kata kata-kata uh, untuk uh, mereka yang berada di barat timur. Uh, saya saya tak minta banyak sangatlah yang penting saya nak jumpa yang ada masuk, nak jumpa borak apa? borak-borak borak santai Burak santai deh oke saya ini aja beri tempat-tempat yang layak untuk kita expose oke okay. itu sih itu sih itu satu dua patah perkataan Bang Akil oke okay. semoga selamat sampai kita jumpa nanti. wah abang Akil tambah sehat kita. ya lagi nanti kita ya. oke okay. salam lonjong salam lonjong salam jauh. Yeah. Eh, kata-kata untuk mereka uh, yang berada di Pantai timur bersiap sedia oh karena iya, iya, iya. oh. ya ya ya. Klate oh. itu betul, betul apa? Klate. Klate ya perjalanan ke Klate ini sekarang gremish-gremish. Terima kasih untuk pengantilan. Aduh. Thank you. Berada, berada. the best. Jangan lupa subscribe, subscribe Dato Akil Dato Abdul Rahim. Yeah. mantap subscribe sampai ke seratus ribu seratus ribu silver. ya silver guys silver, silver play. play silver play, play. Silver play. Okay, betul ya. betul jadi betul subscribe kena -kena guys ya. Ya. bang akil okay. ya linknya di deskripsi guys ya. abang oh, akil memang okay. terbaik ya, ya oke okay, terima kasih bang akil okay. jumpa okay. sebentar lagi nanti kita kesini lagi <laughs> gak apa apa ya oke okay. okay. aduh asli seronda ah. aduh Let's go. Hei kita kauin dulu. Laki, kalau baunya masih bagus, apa ya? Oke. Okay. Kurang okay. kuat cok. Pintu cok belum, gua masih belum pakai perasaan. Eh pintu cok kurang kuat. <laughs> Oke. Okay. Yo, Ya belum. Yo belum yes. sih Bang Hasan, ini Bang Hasan hanya bangasan guys oh keretanya bangasan Fik, ngapain siapa yang kasih telapak bangasan guys bangasan ya makasih banyak bang berdoa dulu Vicky And... Oke okay, sebelum kita perjalanan ini marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing doa dimulai sembilannya rohim alhamdulillah Iya, karena okay. betul. Iya, karena saya ini udah seru, tolong stokin seru atau lagi. Nah, untuk lagi belum mampu, pialanya meletus. Oke, okay. oke, banyak banget sih. Gimana dong, guys? Ya Allah, sangat segitu nih. Right oke, guys, kita lanjutkan perjalanannya. Oke, okay, okay. jumpa di Pantai Timur, guys. Pantai oh boy, timur. City, guys, di sini. Widih. Terima kasih ya Bang Akil ya dan Abang Hasan juga Abang Hasan. Ini ya, nih perumahan memang guys ya. Bang Hasan. Terima kasih banyak Abang Hasan memberikan kita akomodasi untuk kita bergerak di sini. Terima kasih banyak. Ini teman-teman sudah nyenyak. Nyaman kan? Nyaman banget. Nyaman, enak. Ini sangat presisi. Presisi. Tapi kalau satu km dia tidak nyaman. <laughs> oh, dia takut guys. Tadi tuh enggak komentar tadi bilang Uh, Oke okay, hmm. benar-benar sih so, tak ada yang ditakutkan licin ya kan Waalaikumsalam wabarakatuh, wabarakatuh. Oke okay, guys dan itulah tadi video ya perjalanan bang re ya pamitan kepada Bang akil untuk berjalanan ke pantai timur termasuk ya kelate ya nanti ah dan kemarin kita sudah React juga videonya cak lonjong pas di kelantan seperti itu silahkan tonton ya guys linknya ada di sini ya teman-teman bisa langsung tonton dan itulah keseruan daripada mereka semua dan ya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada abang Akil dan juga bang Hasan yang sudah membantu mereka ya kan dan semuanya yang teman-teman yang ada di sana terima kasih banyak ya semoga sehat selalu ya bahagia dunia akhirat dan kita juga bisa berjumpa lagi di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala amin amin ya rabbal alamin oke okay, itu saja video kali ini semoga bermanfaat ya tetap buat teman-teman semua yang mau ketemu sama mereka bisa langsung DM di Instagramnya buat teman-teman yang masanya kosong macam tuh istilahnya masih slow ya kan Nggak sibuk dengan pekerjaan boleh teman-teman istilahnya berjumpa dengan mereka sehingga tidak merepotkan seperti itu Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh